Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja motor metik CVT Sepeda motor matik sistem kerjanya berbeda dengan motor manual Pada motor matik terdapat CVT yang menjadi penggerak motor tersebut Dengan sistem tersebut, motor dapat melakukan perpindahan kecepatan secara full otomatis sesuai dengan putaran mesin Di dalam CVT terdapat dua buah puli depan dan belakang yang dihubungkan dengan sebuah pandel pada puli depan berhubungan dengan kruk as atau poros engkol sedangkan puli belakang berhubungan dengan final gear yang langsung ke roda belakang kedua puli tersebut dapat melebar dan mengecil sehingga akan mendesak sabuk ke arah luar adapun melebarnya dan mengecilnya puli belakang tergantung pada tarikan dari puli depan tapi sebelum kita lanjut baiknya tekan tombol subscribe-nya lalu tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar Terima kasih. Bila mesin berputar pada putaran rendah, daya putar dari poros engkol diteruskan ke puli depan menuju pan belt menuju puli belakang dan kopling sentrifugal. Apabila tenaga putar belum mencukupi, kopling sentrifugal tidak akan mengembang, sehingga kopling sentrifugal tidak menyentuh rumah kopling yang mengakibatkan roda belakang juga tidak berputar. Pada saat putaran mesin bertambah maka gaya sentrifugal akan bertambah kuat dibanding dengan tarikan per. Sehingga mengakibatkan sepatu kopling mulai menyentuh rumah kopling dan mulai terjadi tenaga gesek. Pada kondisi ini, pan belt di bagian puli depan pada posisi diameter dalam kecil dan di bagian puli belakang pada posisi luar besar sehingga menghasilkan putaran torsi yang besar, menyebabkan roda belakang mudah berputar. Putaran menengah pada saat putaran bertambah, Pemberat pada puli depan mulai bergerak keluar, karena gaya sentrifugal dan menekan primer sliding CF, piringan puli yang dapat bergeser, ke arah viset CF, piringan puli yang diam, dan menekan pan belt ke luar dari puli primer, sehingga menjadi diameter puli primer membesar dan menarik puli sekendari ke diameter yang lebih kecil. Pada putaran tinggi, jika putaran mesin lebih tinggi, dibandingkan putaran menengah, maka gaya keluar pusat dari pemberat semakin bertambah, sehingga semakin menekan pan belt ke bagian sisi luar dari puli primer, diameter membesar dan diameter puli sekendari semakin mengecil. Yang selanjutnya akan menghasilkan perbandingan putaran yang semakin tinggi, jika piringan puli sekendari semakin melebar, maka diameter pan belt pada puli semakin kecil, sehingga menghasilkan perbandingan putaran yang semakin meningkat. Per CVT sendiri berfungsi untuk menekan plat bagian dalam, Supaya sekendari sliding safe merapat dan posisi CVT belt ada pada bagian atas pada saat motor ideal sehingga ketika motor mendapat putaran tenaga dari puli. CVT belt pada bagian sliding safe akan turun posisinya ke bawah untuk menghasilkan putaran top speed. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat.